Oke Pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi Nintendo Switch yang tidak bisa connect ke TV atau ke dock gitu, jadi saat kalian uh, pasang dockingnya itu nggak nyala gitu ke TV atau ke monitor gitu, jadi nggak nyambung lah gitu. Dan sebenarnya kalau kalian mau uh, mencolokkan Nintendo Switch kalian ke TV atau ke monitor, itu minimal kalian harus uh, sambil dicas ya, atau mungkin kalian colokin aja charger-nya ke dock. Nintendo Switch kalian gitu Dan untuk charger-nya sendiri Ya kalian kalau beli Nintendo Switch Biasanya dikasih sih Cuman kalau kalian beli Nintendo Switch Dan nggak dikasih charger-nya Nggak tahu sih Mungkin kalian harus beli uh, charger lain mungkin Dan Untuk charger-nya sendiri Kalian bisa uh, coba gitu ya Untuk uh, colokin dulu Ke Nintendo Switchnya gitu ya Kalau mungkin ngecas gitu berarti kemungkinan ada masalah pada dock gitu dan kalau kalian misalnya cas gitu misalnya kalian cas charge nih chargernya ke Nintendo Switch-nya dan uh, ngecas dan saat kalian colokin ke dock itu nggak ngalir gitu listriknya nggak ngecas untuk Nintendo Switch-nya mungkin ada masalah di dock mungkin mungkin ada semacam kapasitor mungkin uh, ya jadi listriknya nggak ngalir jadi ya nggak bisa dicas gitu dan kalau udah kalian pastiin chargernya udah ada listriknya dan udah kalian pasang ke dock gitu ya kalian bisa langsung mencoba untuk uh, menggunakan Nintendo Switch-nya, gitu ya. Dan di sini, untuk Nintendo Switch-nya, kalian uh, jangan pasang di mode uh, sleep, ya. Jadi, kalian kalau misalnya mode sleep, nanti bakal kayak gini hasilnya, ya. Jadi, kalau di mode sleep, nanti ini hanya bakal ngecas gitu. Nggak akan uh, pindah ke TV atau pindah ke monitor, gitu. Jadi, hasilnya bakal kayak gini. Tapi, kalau kalian misalnya uh, dalam kondisi nyala, atau mungkin kondisi uh, layar yang uh, nggak, nggak sleep, gitu ya. Saat kalian pasang ini dok gitu ya, Nah, contohnya kayak gini, nanti itu bakal uh, nyala untuk lampunya gitu. Nah, kalau lampunya nggak nyala, kemungkinan kalian tidak mencolokkan untuk charger-nya gitu ya. Kalian pastiin aja untuk charger-nya uh, nyala gitu. Untuk listriknya juga nyala ya. Jadi kalau misalnya kalian udah colokin charger-nya, chargernya udah pastiin kalian nggak enggak uh, ada masalah, tapi kalian pastiin juga gitu, udah dicolokin belum gitu untuk chargernya di uh, di terminalnya gitu dan udah cuman gitu doang. Waktu itu juga saya pernah mencoba eh kok saya nggak nggak nyala gitu saat dicolokin ke dock atau saat dipasang ke dock itu enggak nyala ke monitor atau ke TV gitu ya. Karena saya nggak pasang kabel cari nya Saat saya pasang ke dock itu saat mode sleep, bukan saat uh, nyala gitu. Jadi kalau kalian uh, dipasang di mode nyala nanti bakal uh, bakal nyala gitu untuk uh, indikatornya. Kan? Cuman kalian melihat di situ mati kan. Karena uh, di sini saya belum uh, colokin gitu ke monitor atau ke TV atau ke Elgato gitu. Tapi seharusnya kalau lampunya nyala, gitu ya, lampunya nyala, berarti uh, bakal bisa connect ke TV atau ke layar, gitu. Atau ya, pemonitor TV atau layar lah, pokoknya. Kalau misalnya nggak nyala, kemungkinan ada masalah di charger-nya, atau mungkin di chip uh, dock-nya. Kalau kalian misalnya uh, chargernya saat kalian colokin ke Nintendo Switch-nya, biasa aja, gitu, tuh mungkin nggak ada masalah. Kemungkinan ada masalah pada uh, dock-nya, gitu. Jadi ya, mungkin kalian bisa cari dock yang baru, atau mungkin kalian bisa... Coba mungkin dock yang custom ya, custom dock atau dock yang murah dari Gulikit ya kalau nggak salah namanya. Cuma saya juga nggak tau karena saya nggak pakai ya. Jok saya Nintendo Switch sih lebih banyak uh, dipakai handheld. Uh, saya beli yang bisa dipasang di dock ini cuman bikin... Cuma-cuma buat konten doang sih, buat konten di YouTube deh ya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Semoga membantu bagi kalian yang sedang mencari juga uh, cara mengatasinya gitu. Dan sebenarnya sih kayaknya nggak tahu juga sih apakah itu kerusakan atau nggak. Kemungkinan ya kalian memang nggak colokin charger-nya atau charger-nya bermasalah atau mungkin dock-nya gitu. Dan untuk mengganti kabel HDMI kayaknya nggak ngaruh sih ya. Karena kalau di indikatornya nyala gitu seharusnya kalian bisa langsung uh, coba colokin ke TV atau ke monitor itu udah pasti nyala gitu. Ya, tapi bisa juga sih ya, bisa juga dari masalah uh, kabel HDMI-nya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye.